Baiklah bersahabat, setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan pastinya kalian memang bahagia banget ya Hari ini, malam ini mendapatkan selalu kejutan dari idola kesayangan kita yang tampil di acara Malam hut SCTV yang ke-32 Kita awali di kabar pertama dengan momen spesial yang membahagiakan video Abang El Ini aduh, bikin gemes banget ya BBL selalu temani PANDA bekerja kali ini tampil di hari ulang tahun SCTV. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan oleh wrestler si komik Si bayi, Masya Allah, gemes banget kamu nah pengen jambak deh Aduh, Masya Allah banget ya Saking lucu dan menggemaskan Abang L ya Ini adalah penyemangat untuk kita semuanya Kemudian persahabat disimak juga Cidukan di Backstage SCTV di belakang panggung malam hut SCTV yang ke-32 Leslar Lagi mojok berdua di persahabat ya Lagi ngobrol asik Waduh Masya Allah Pokoknya idola kesayangan kita selalu paling bisa Membuat kita baper persahabat ya Sekaligus mereka lagi buat vlog nih persahabat Mudah-mudahan selalu lancar untuk Leslar Entertainment Dan tim juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus Dan mudah-mudahan selalu menyuguhkan kejutan dan karya-karya terbaik untuk kita semuanya Berikutnya juga persahabat ya Momen spesial di atas panggung Persahabat Masya Allah Bunda Leslie Papa Bilar memang tampil serasi banget malam hari ini untuk warna baju pun mereka memang selalu kapelan ya Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi nomor satu Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Amin Di momen ini pun persahabat ya kita salfok dengan Prilly Latukonsina Prilly mengatakan persahabat ya Pasangan terfavorit yang selalu seliburan di media sosial Inilah Leslar Wow Les 15 memang selalu bikin heboh. Les 15 memang selalu saja membuat baper banyak orang. Luar biasa untuk Leslar! Mudah-mudahan selalu menjadi idola yang terbaik. Mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya. Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Leslar Al-Fatih, underscore FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Dua pasangan terfavorit yang selalu seliweren di media sosial. Cina kata Vrili. Yang pertama Leslar, yang kedua itu A.R. Rafi dan Nagita Slavina. Memang kedua pasangan ini luar biasa persahabat. Dua-duanya memang selalu tampil apik. Dua-duanya selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Salut untuk kedua pasangan ini. Mudah-mudahan Leslar... Selalu menjadi pasangan terfavorit untuk warga Konoha Kemudian juga persahabat kita simak Ini momen spesial penampilan Bunda Lesti dan Papa Bilar ya Di atas panggung mereka sangat terlihat romantis Terlihat sangat mesra Masya Allah Papa Bilar gercep banget ya langsung merangkul Bunda Lesti Aduh ini mah persahabat ya. sama aja Mau on cam, mau off cam mereka memang apa adanya Mereka tanpa dibuat-buat Itulah kesayangan kita semuanya Kesayangan warga Konoha, Lesti, dan Bilar Selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya Makin salut dan bangga banget nih pada Lesti, Bilar Kemudian juga bersahabat ya Ada kabar yang sangat membanggakan untuk warga Konoha kali ini dari Ibu Harsiwi Saat diwawancara mengenai seorang Lesti Kejora Ternyata Bunda Lesti itu tidak akan tergantikan di Indosiar maupun SCTV. Ini komentar Ibu Siwi loh persahabat ya. Masya Allah. Karena Lesti Kejora ini memiliki karisma yang sangat luar biasa. Memiliki karakter yang sangat berbeda dari orang lain. Lesti emang selalu menjadi pilihan. Masya Allah. Luar biasa. Lesler. Mudah-mudahan ya selalu membuat kita bangga Ini langsung dari Ibu Siwi yang menyampaikan bahwa Lesti itu tidak akan tergantikan Memang Leslar mempunyai daya tarik yang paling utama Luar biasa Kemudian juga persahabat disimak untuk video persahabat di channel YouTube SCTV, sudah menghadirkan kolaborasi apik antara Bunda L, Bunda Lesti, dan Raisa. Ini sih luar biasa banget, ya. Yuk, sama-sama kita semuanya support dan dukung. Mudah-mudahan ini masuk jajaran trending. Amin.